ada lagi di Aduh sakit. Kemana ya dismur? Kita ke sini. Kau tak apa-apa in, bawa ini kayak ini. Balik ke Buang-buang. Apa -buang. Buang. itu. Aku. Aku. Eh kami <tuk> uh, <family. tuk> yang, yang apa itu lagi apa -apa? <tuk> selama gaya sambil membawa anaknya juga penanganan haya untuk memberikan perlindungan pada la dijitono so, Maine dekha selamat menikmati mau bisa mau Hai, <susuk> hai, ada kita turun ya teman-teman dan ada gambaran dipakai Ya. Gecek nya. Buku yang mereng ngapainnya mereng <San> Aku <sweak> tidur. dari bertakar jangan lagi guna guna jangan kini pasti Ya. Oh, kasih jempol, buat yang pesan banyak juga. ada banyak yang ada. Sudah ya. sedikit satu lagi. Jadi, harus bila -bila. kamu bisa bisa ganti kasih jempol. siapa Tolong pada kuda bunyi aku datang <tos> <tos> Nah, nah, ngomong Ngemburin ya. <tuk> 3 dan lebih <laughs> kecil